USD/CAD bullish, apakah akan terkoreksi? Bias harian pergerakan USD/CAD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.27062 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.26052 sekian analisa forex untuk tanggal 31 Januari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212